Guys, aku lagi persiapan mau pulang ke Indonesia, tapi Syacho tuh ya, ngomel-ngomel terus gitu, minta aku nggak pulang. Tapi ini kan urusan kerjaan, jadi gimana ya, nurutin istri juga nggak bisa gitu, karena ya ini kan permintaan kerjaan ya, kalau nggak kerja, nggak ada duit, nggak makan dong. Makanya bingung aku, dia dari tadi itu Ngedemul terus, udah gitu Apa ya, gak, gak nginjinin aku ke Indonesia gitu Gak dapet restu lah gitu Tapi bingung Padahal aku udah kasih tahu tuh Seminggu yang lalu Tiket udah di booking juga Dan aku berangkat besok Makanya bingung ini Ya aku ngerti sih maksudnya Istriku ini lagi hamil besar, aku ngerti Tapi gimana ya Gak bisa nolak juga gitu, jadi mau gak mau harus berangkat. Berarti ini sekarang aku lagi persiapan, guys. Satu koper udah selesai juga. Hmm, dia ngomel-ngomel terus, <laughs> bingung aku. Jadi aku, aku harus jatuh, jelasin sampai beliau ngerti. <laughs> Nih, emak satu ini sampai ngerti. Aduh, bingung aku pusing. Dah, Bantuin saya. Kamu senang banget ya? panjang, seneng banget seneng banget ya? enggak lah, aku ini juga demi kerjaan juga tapi jalan-jalan juga kan? yang jalan-jalan, orang kerja kok bilang jalan-jalan hmm. batuin, sayang bantu apa? batuin liputin baju hmm. oh no. jangan gitu loh wajahnya kayak wajah harus klui iya mau nggak mau kalau kamu ada di Indonesia, hmm. aku lahir gimana? Iya. Ada, ada cerita. Lahirannya cepat gitu kan? Ya tahu juga aku. Iya. Makanya, tapi namanya. Waktunya nggak bagus. But, Mungkin lain kali? Ha? Gak bisa orang Project nggak bisa ditunda kok. Gak bisa? Gak bisa ditunda saya. Ada orang pengganti ya? Di mana? Siniar kamu ya tiap orang kan punya kerjaan masing-masing sayang makanya ya. ya aku juga tahu sih tidak apa-apa tapi ya Enggak. kamu juga pikir-pikir aku merasa gimana gitu ya aku pikir kok ngerasa hmm. gimana -nya. cuma aku aja kan tinggalin di sini sendiri aja ya kalau dibilang gitu aku juga jadi sedih kan kalau kamu makan bilang kayak gitu aku aku nggak tega juga nyinggalin kamu sendiri. Hmm. Apanya gimana? Kalau ada masalah, cuma kita telepon aja kan? Iya, cuma telepon doang. Iya, aku sakit, iya. Kamu semangat, gitu kan? Ya, emang gitu. Bisa, <laughs> tetap gitu, sini kan? Aku juga ikutin kamu. Gak bisa sayang, kamu kalau mendadak. Ini mau persalinan gitu, lahir di Indonesia bisa-bisa aja. Tapi kan kamu harusnya di Jepang, mendingan cara yang aman aja. Apalagi sekarang masih Corona. Jangan hmm, ya. aneh-aneh. Kamu bantuin lipetin itu. Iya, iya, iya. Ya. Udah harus berangkat besok. Besok ya? Emang besok? Iya, cepat. Apanya yang cepat? Udah dari kemarin kok, aku kasih tahu. Hmm, gimana nih? Apanya yang gimana? Waktu aku sedih, waktu aku senang, aku siap, pernah senang aku. Sama siapa ya? Nanti, ah. telepon lagi kita. Via telepon aja. Ah, gak bisa, kontrol selesai. Bisa? Aku gak bisa di ipa Ini aja Itu di, di ini di bulat-bulatnya Hmm sakit ya sini aku Mungkin harus pergi ke rumah sakit besok Kamu harus menemani Apaan paling timbul-timbul sakit sakit sakit ya Apa pop? Ini kuras kan? Anak aku kan ini pemberani Dia bisa jauh ibunya Ya sayang ya Iya betul ya sayang ya Jangan jangan pergi gitu dia bilang Gua iya kan sayang ya Mama kuat ya, mama kuat, temenin mama ya Mama, mama lemah gitu dia bilang huh? Kalau mama lemah, kamu kuat ya sayang ya Mama perlu suami gitu dia bilang Sayang huh? ini, namanya juga kerjaan Tanpa kamu, aku gimana hidup di sini ya? Ya aku kan gak pergi selamanya, emang aku udah mati Aku belum meninggal <laughs> saya Masa nuh, tan tanpa aku Aku hmm. bakalan pulang ke sini juga Indonesia aku. dan Jepang Jauh oh, ya, ya, Tahan, tahan aku Apa yang tahan, tahan. ntar minta ini, ya. Minta mama kamu Datang kamu Tapi kalau, mereka juga ada kerja yang Beneran kamu pergi? Beneran sayang Tiket udah di tangan Besok aku pesawatnya jam ini Pagi jam 10an Kamu perlu. ini nganterin aku ke bandara Iya dong Ntar kamu nangis lagi iya, bandara Iya nangis yaa oh, tapi kalau di sini nangis juga. Di sini nangis juga? Iya. Serba, susah. Oh. Apa? Udah aku berdiri, jadi ya pusing pusing gitu. Ya kalau kondisi kayak gini gimana? Kamu nggak ada, jadi aku jatuh gitu. Pingsan pingsan. Iya pingsan. Panggil, panggil ini, 911. 911? Iya. Iya aku Nenek. juga tahu gomen komennya nggak ada apa-apa kan. Nggak ada guna. Tapi iya, rasanya complicated tuh. Aku ngerti sih perasaan kamu. <laughs> Perasaannya gimana? Perasaan kamu bikin bingung. oh Ini aja deh, ntar coba telepon mama deh. Suruh, apa bisa ambil libur nggak gitu, nemenin kamu. Oh, kangen banget. Gimana ya rasanya? Ya aku masih ada di sini udah kangen nanti kalau aku udah berangkat makin kangen. Kamu. Iya dong, gimana nih? Kamu nggak rasa kangen? yang rasa sih, tapi tapi ini ini demi kerjaan kan? Iya. Oh, dinas biasa kan? Oh. rangka Cowok itu logika ya? Apanya yang logikal? Hmm? Logikal. Iya emang. Hatinya. Kalau cewek itu pakai perasaan, cowok tuh pakai. Iya. Pakai, pakai hati. Wah oh. merasa loh, oh. apa? Apa? <laughs> apa sih kamu? Ah. jangan sedih gitu ntar anak aku jadi sedih juga di dalam. iya jadi kamu bikin aku senang. iya makanya ntar aku bawain oleh-oleh nih banyak. kamu Bisa. mau apa? durian, rambutan, uh, duku, manggis, uh, mangga atau pineapple atau kangkung. aku bawain kalau kamu mau. kamu minta apa ntar aku beliin deh di sana? iya indomie. indomie. oke. A, B, C sambal A, B, C sambal terasi Silver King ah. Silver Queen Silver King. Queen? Dari ke apa jadi Raja? Ratu? Nama mau apa lagi? Satu burang Hah? Satu burang? Gak tau sampai selesai nanti aku kabarin kalau udah aja Wah itu, itu yang bikin aku pusing Kalau satu bulan ya dua minggu ya kayak gitu ya udah tuntukan, Tapi ya kamu bilang gak tau gitu Ntar mungkin tunggu kamu habis lahiran, aku ajak ke Indonesia. Bisa makan sate, nasi goreng, bakso, soto ayam, soto bogor. banyak ya. enak-enak. Ini sambil aku ini, ngecek dulu kondisi Indonesia. Hmm, tapi baru lahir bayinya nggak bisa bawa ke Indonesia, kan? Bisa, bayi aku kuat. Gimana, Nya? Mungkin ya, aku juga ikut. Hah? mau ikut? Aku juga ikut. Jangan aneh-aneh kamu, sayang. Yuk. Apaan, sayang? Eh! gitu ya aku aku kayak security nah, ini sayang kamu ini jangan aneh-aneh deh ini juga lipat-lipat oh, dulu apaan kamu jangan-jangan aneh-aneh coba kamu mana hmm. sih kamu pengen ikut juga nanti tunggu habis lahiran malah kamu kalau ikut aku sekarang bikin khawatir tau nggak kalau tiba-tiba nanti air ketuban pecah gimana aku ini ini ada rumah sakit kan? ya ada emang ya, sekretari aku jadi aku nggak butuh sekretari <laughs> kenapa jangan aneh-aneh kok so, sayang ini aku juga mau ikut ya jangan sekarang timingnya ini gak cocok saya orang aku bukan mau jalan-jalan di sana aku kerja di sana aku kalau di sana kamu ikut juga ntar gimana siapa yang nemenin kamu aku juga nginepnya di hotel Aku juga menginap di hotel juga Iya makanya ntar siapa yang liatin kamu? Ayo Kalau kamu ada apa-apa gimana? Bahasa Indonesia masih berantakan oh. Masih melepotan Mau tanya rumah sakit gitu Kamu bisa manggil ini Tukang ojek Gak bisa kan? Hmm, iya Mau kamu lahiran air ketuban pecah terus naik ojek ke rumah sakit? Apalagi pas nanti kalau Telepon sama kamu Telepon aku aku bisa ngapain ya sama aja di Jepang Mendingan kita tinggal telepon Ini kan 119 ya <tuh> Jangan gitu loh, sayang. Ah, ntar aku makin ini nih, makin ntar anakku sedih juga di dalam ini. Kamu mah, hati terlalu dingin. Hati aku dingin. Hmm. Ah, istrimu bener-bener sedih loh. nggak usah kali kamu ga usah nganterin ya aku nganterin lho aku bisa kok bawa ini dua sekaligus enggak, enggak. kalau itu terlalu berat kan? ya aku juga bantu apa-apa jangan sedih gitu apa, -apa kamu ayah hmm. gak apa-apa hmm. aku telpon terus setiap hari aku janji so, ya. pas bangun aku telpon hmm. kamu terus hmm. makan siang hmm. istirahat aku telpon kamu malam aku telepon lagi kok, mm -hmm. ya. nggak sengaja terpegang. Oh, oh. aku nggak ada niat ke sekarang. Oh, iya, iya. kalau ada niat mah bukan begini, tapi begini. Ah, jangan no. aneh kamu ah. aku nggak lupain kamu kok pasti. Ya. tenang aja aku nggak aneh aneh kok di Indonesia. aku tuh. jangan cari cewek yang lain gitu ya. Enggak sayang, nggak coba liat mata aku. lihat mataku lihat-lihat lihat. lihat mataku cuman ada. dua ya, cuma dua aja. cuma hmm. ada cuman kamu aja. dalamnya. Oh ah, itu ya ini aja oh. ini ada semua ya ya ini dong sih besok pagi kok jangan gitu loh sayang oh, mau kok lihat kamu kayak iya ya, sorry oh, sorry Wah, aku juga jangan tahu kamu ini. juga sedih kan jangan nangis gitu sayang aku cuman ini kok sebentar doang iya tahu cuma hatinya beda ya nggak bisa bohong gitu ya, hatinya apa <laughs> ya. aku ngerti kok aku ya, juga... ngerti udah jangan gitu ya huh. hmm baik banyak puji lupa aku <laughs> ya. Hmm. ya temenin mama ya hmm. apa, -apa? Anter, ini aku telepon kamu deh video call ya video call video call ya kalau aku lihat muka kamu ya lebih tenang gitu tergantung ya kalau internetnya memungkinkan ah ya ya Indonesia jaringannya jelek ya Paling nggak aku bisa ngechat kamu terus deh. Iya, tapi Kalau ada apa-apa langsung calling aku aja, ya. Ah, iya iya, oke. Okay. Telepon mama juga, Mama. Oke. Okay. Coba tanya Mama sih. deh, bisa ke sini gitu. Kalau Mama nggak bisa ke sini, kamu yang ke rumah Mama gitu atau gimana? Ah, iya ya, oke. Okay, aku pikir-pikir dulu ya. Kenapa? Di rumah sendiri lebih enak. Enggak. Aku <laughs> kalau aku gangguin dia nggak bagus kan? Nggak apa-apa, apa Semangat minta ya. Mm. Kamu minta apa sama aku? Minta, minta makanan, minta makanan. <laughs> Beli oleh-oleh banyak ya Ntar aku nih, kalau benar-benar Indonesia ya Corona udah mendingan ah, Iya ya, Corona hati-hati ya kamu Iya PCR juga kamu Apa benar-benar kayak nggak support aku padahal hati kamu itu lihat air matanya keluar oh, iya. <laughs> hati -hati. Aku ngerti kok, oh, iya, iya. iya, iya. Hmm. <laughs> ya Iya ya. Tapi surya ya <laughs> oh ya paham ngerti aku jadi ini jadi mm, jangan makanya kamu kalau gitu ya aku makin nangis loh makanya aku kayak jadi nggak tega kan kalau gitu makanya kamu kalau gitu terus aku ngerti kok uh -huh. terus aku beliin banyak makanan.